waduh Bapak-bapak. Kuat kuat tuh, kayak cendol kayak dawet ini. dawet, Assalamualaikum. Halo, Lur. Assalamualaikum. Oke, ini ikan saya itu untuk laut benua ini ya mencari tempatnya untuk mengeplor ini dan yang naik ke permukaan ikan layang dan ikan sabden ya atau ikan lemuru. ini yang di kanan. ini pada naik di permukaan. Ini satu ini, kan ini, kan ini. Kan ini kalau di ini. Ini, ini bisa, bisa pakai satu bisa Nah, itu. Pakai motor Kasredan tadi pan tauran menjadi gini baru apa mungkin banyak nih yang dua kali Ini kalian ikan layang atau ikan carden e <surtising> gitu. sangat sangat banyak sekali itu Ibu. Oh, ya. dan lagi, menunggu tahu selera kata katanya ini. Sampai ganda dulu Jangan Sampai nanti kalau sampai keterlaten ya akhirnya bisa hilang ikan-ikan sebanyak ini ya teman-teman. sampai racak gitu sampai naik-naik di permukaan itu karena padatnya ikan ya di siang naik di sini di malam hari dan ngeploran pakai lampu aduh, aduh, aduh cendol Dawet Eh, bayar cendol dawet. telur, telur, lur. Orang datang tamu, lur iki, piye iki? ya, lur.